Pada 22 Februari, Wave secara resmi mengonfirmasi bahwa Limin Ki dan Han Ji Hyun akan bekerja sama untuk menampilkan kisah Look at Me. Look at Me akan menggambarkan kisah seorang mantan ahli bedah top yang reputasinya tercemar setelah sebuah insiden dan yang sekarang bekerja sebagai ahli bedah plastik yang membantu para korban kejahatan. Serial ini akan mengungkap dunia operasi plastik Korea. Ini akan diproduksi oleh Westworld Story yang juga bekerja untuk K-drama Tracher dan Strangers Again. Efek visual khusus yang akan menampilkan adegan operasi plastik akan ditangani oleh Westworld, teknologi yang sama yang digunakan dalam Netflix All of Us Are Dead, The Silent Sea, dan Sweet Home. Look At Me akan mulai diproduksi Maret Mendatang. Ini akan tayang perdana secara eksklusif pada paruh kedua tahun 2023 melalui Wave.